Sejarah Tengger dimulai kurang lebih tahun 1115 Masehi atau pada tahun 1037 Saka pada masa pemerintahan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Air Langga. Pada waktu itu hiduplah seorang resi yang bernama Resi Musti Seorang resi yang mempunyai kesaktian tinggi karena mempunyai sebuah pusaka bernama Kyai Lieng. Setelah diangkat menjadi Senopati, Musti Kundawa berganti nama menjadi resi kandang dewa. Resi kandang dewa mempunyai empat orang anak, yaitu Joko Lanang, Dewi Amisani, Joko Seger, dan Danisaka. Dari keempat putranya, Joko Segerlah yang mewarisi ilmu dan pusaka Kiai Glieng dari sang ayah, sehingga menjadi pendekar pilih tanding. Pada masa kerajaan Kediri terdapat sebuah kadipaten yaitu Kadipaten Wengker yang dipimpin oleh Adipati Surogoto. Adipati Surogoto mempunyai seorang putri cantik yang bernama Dewi Ratnawulan. Sayang Dewi Ratnawulan menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh dari kecil hingga dewasa. Berbagai upaya dilakukan oleh Ayahanda namun tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan putrinya tersebut. Adipati Surogoto pun merasa sedih, begitu pula seluruh rakyat kadipaten Wengker Akhirnya Adipati Surogoto mengadakan sayembara untuk menyembuhkan putrinya Berita tersebut terdengar sampai ke seluruh wilayah Kediri Joko Seger turut mendengar berita tersebut, ia memutuskan untuk mengikuti sayembara Joko Seger langsung menuju ke Kadipaten, kemudian pergi menuju alun-alun untuk bersemedi sambil menancapkan pusaka Kiai Klieng. Dalam semedinya Joko Seger mendapat petunjuk bahwa Dewi Ratna Wulan dapat sembuh apabila diberi ramuan yang terbuat dari buah delima. Nama Dewi Ratna Wulan juga perlu diganti sesuai dengan sakitnya. Setelah semedi, Joko Seger kembali ke Kadipaten dan melaksanakan petunjuk yang telah diperolehnya. Dewi Ratna Wulan pun sembuh setelah meminum ramuan dari Joko Seger dan kemudian namanya diganti dengan nama Roro Anteng. Melihat anaknya sembuh, Adipati Surokoto merasa sangat bahagia. Begitu pula warga Kadipaten Wengker. Adipati akhirnya menepati janjinya untuk mengawinkan anaknya dengan Joko Seger. Sang Adipati melaksanakan upacara selamatan kuno yaitu tasakuran untuk kebahagiaan Joko Seger dan Roro Anteng Sampai saat ini tradisi upacara kuno masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Tengger Menjelang pernikahan Joko Seger dan Dewi Roro Anteng diadakan upacara Tawang Walagara atau Tawang Padang yaitu persembahan dari kedua belah pihak dari rombongan kediri diiringi prajurit dan penari sodor yang dibawakan oleh 12 orang putra dan putri masing-masing membawa sebatang bambu diisi berbagai macam palawija dan ujungnya dikasih serabut kelapa Sedangkan di tempat pengantin putri disediakan berbagai sesajen antara lain takir janur, gayung batok, pengaron dan segala peralatan perkawinan dengan berbagai macam peralatan dan sesajen Adapun tari sodor yang dilakukan oleh pihak pengantin pria dinamakan sodoran. Selanjutnya untuk mempererat tali persaudaraan antara dua keluarga, maka Joko Seger dan Roro Anteng beserta kerabat diharuskan saling mengunjungi satu sama lainnya yang sekarang disebut dengan dederek. Setelah itu Joko Seger dan Roro Anteng sebagai pasangan pengantin baru diharuskan melakukan upacara nyadran. Setelah dilakukan upacara tawang walagara, dederek dan nyadran Ditutupi dengan upacara bawaha atau penutup Maka cukup Seger dan Roro Anteng menjadi pasangan suami istri yang sah Dan siap mengarungi rumah tangganya sendiri Setelah mengarungi bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri Tidak luput dari permasalahan hidup dan cobaan Salah satunya adalah belum mendapatkan keturunan setelah satu tahun lamanya mereka belum mendapat keturunan Sampai akhirnya mereka sepakat untuk melakukan semedi di Sanggar Pamujan. Dalam semedinya mereka mendapat beberapa petunjuk Yang isinya bahwa mereka telah membuat satu kesalahan yang menyebabkan mereka tidak digaruniai anak Untuk menebus kesalahan mereka harus mengadakan upacara selamatan sepasar pada bulan Mangestin mengadakan satu papat kelima badan dan mengadakan sesuci serta melaksanakan tolak berata selama 40 hari 40 malam dari petunjuk inilah semua upacara yang dilaksanakan oleh Joko Seger dan Roro Anteng menjadi awal dari pelaksanaan upacara adat ujian kapat sampai megeng dukun pada bulan kapitu di mana para dukun mengadakan tolak berata untuk penyucian diri dan mengasah japa mantranya sampai pujan. Dalam melakukan tolak berata, Joko Seger dan Roro Anteng diberikan petunjuk Apabila ingin mendapat keturunan, mereka harus bersemedi di gunung yang diselimuti kabut di daerah Oro-Oro yang kemudian oleh Joko Seger dinamakan kawasan Gunung Bromo Setelah turun dari semedinya, mereka segera mengadakan persiapan untuk mengadakan perjalanan menuju ke daerah timur Sampailah mereka ke hutan belantara Karena keadaan yang sudah malam mereka menginap di hutan tersebut Mereka berteduh di bawah pohon yang rindang Tiba-tiba seekor singa dan seekor kera menyerang mereka Dengan kemampuan pusaka Kiai Klieng Kedua hewan tersebut menjadi jinak Dan daerah itu diberi nama Ludaya Perjalanan mereka diteruskan dan mereka dihadang seekor macan yang galak Terjadilah pertarungan Joko Seger dan macan tersebut, sampai akhirnya Joko Seger dapat mengalahkan macan itu, dan oleh Joko Seger daerah itu dinamakan Gembong. Perjalanan kemudian diteruskan ke arah timur, di Dukuh Gerati, mereka kemudian meneruskan perjalanan sampailah di suatu tempat. Mereka berdua mencium bau tidak sedap, kemudian daerah tersebut dinamakan Banger. Banger inilah Jikal Bakal daerah Probolinggo. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan, di tengah perjalanan mereka melihat gunung sangat tinggi, letusannya sampai terdengar ke seluruh daerah, gunung itulah yang dinamakan gunung songgolangit atau puncak pesangit. Setelah satu bulan perjalanan, sampailah pada bulan Pandrawan. Joko Seger dan Roro Anteng berjalan naik dan sampailah di hutan belantara. Mereka merasa heran dengan keberadaan pohon pisang itu dan menamakan pohon pisang itu dengan sebutan tubuhan Dan daerah tersebut dinamakan jurang pengantin Kemudian mereka berjalan naik dan melihat hutan yang ditumbuhi oleh pohon kecil seperti tembakau Daerah itu dinamakan pemahat bakau mereka sampai di atas puncak bukit pada tengah malam. Mereka melihat keramaian orang yang membawa obor. Akan tetapi setelah didekati, ternyata hanyalah batu-batu di atas air yang memantulkan sinar bulan. Sehingga terlihat seperti banyak orang membawa obor. Darah tersebut dinamakan Watu Kuto atau Batu Kota. Pada tengah malam mereka melihat daerah Oro-Oro Ombu. Mereka segera mempersiapkan diri untuk bersemedi. Dari perjalanan yang sangat panjang dan banyak menemui kendala dan rintangan, sampailah Joko Seger dan Roro Anteng di Oro-oro Ambo. -Oro Sebagaimana bunyi wangsit, mereka pun melakukan semedi. Persemedian mereka tidak sia-sia. Mereka berdua mendengar suara gaib yang berasal dari gunung di Oro-oro Ombo bahwa mereka telah lulus ujian dan melakukan lelaku dalam rangka memohon diberi keturunan oleh karena itu mereka dikaruniai anak sebanyak 25 orang dalam waktu 44 tahun namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya mereka harus merelakan anak yang terakhir untuk tinggal di gunung Bromo setelah mendapat petunjuk dari Betara Bromo mereka kembali ke Kadipaten Wengker setelah kurun waktu 16 tahun Joko Seger dan Roro Anteng dikaruniai 9 anak Yang diberi nama Joko Ringgit Dewi Sintawiji Joko Klinting Hadikawit, Dewi Jasing Jiha Ical Joko Linggapati Cokro Aminoto Dan Tunggul Wulung Pada saat melahirkan anak yang ke-9 Tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat Awan gelap dan petir yang saling menyambar Melihat kejadian itu, Joko Seger segera bersemedi memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Dalam semedinya, Joko Seger mendapat petunjuk bahwa ia telah melakukan kesalahan selama 16 tahun karena ia dan keluarganya tidak pernah berkunjung ke Gunung Bromo. Untuk menebus kesalahannya, Joko Seger harus melaksanakan numik purwodan, yakni melakukan tuah ongkek ke kawah Gunung Bromo. Setelah kurang lebih 20 tahun usia Joko Ringgit anak pertama, mereka dikaruniai enam orang anak yang bernama Joko Penojati, Joko Baguswat, Joko Benurekso, Pranoto, Praniti, dan Tunggul Ametung. Pada saat melahirkan anak ke-15 terjadi keanehan, bayi yang dikandung Roro Anteng tidak bisa keluar selama tiga hari. Melihat keganjilan ini Joko Seger kembali mengadakan semedi untuk mendapatkan petunjuk yang maha agung. Dalam semedinya Joko Seger didatangi Batara Narada yang memberikan petunjuk agar Joko Seger menepati janjinya yaitu dengan menyuruh anak-anaknya yang sudah besar untuk bertapa di kawasan lereng Gunung Bromo. Kemudian Joko Seger melaksanakan titah sang Batara agar anak-anaknya bertapa di Gunung Bromo. Joko Ringgit bertapa di Gunung Lawu dan Gunung Ringgit, Dewi Sintawiji bertapa di Gunung Sewu, Telaga Cakra dan Gunung Mindangan.